Jadi, wong rata-rata itu ilmu separuh lah. Jenis-jenis separuh itu tujuh belas ngaji terus gini. Jadi, aku roro terus, terus mesti separuh. Mau kamu mau kalo ngomongin rokok kok wiridan. Dulu kutunya kecet-kecet kamu mau kalo kutunya mati. Letak langsung panas nih, waduh. Mulai nih, saya gembira wiridan, bau kecet kecil-kecil. Milai wiridan, nah, yang berkok. Walaupun wapal orang ngerti tenang Kisah paling berat itu nice obot, kayak nansakum gamah nasitum liqo ayum ikum lelum sebagian ayat ngerdaksara nasuwoha fa mereka lupa Allah, akhirnya Allah melupakan nah Allah juga nyebut di nengem wah itu sentih, nerokok yang serang nyebut malaikat terang nyebut, ini nerokok nasiyam masiyam, selawasilah tapi nah, kalau nyebut Allah, Allah nyebut gue nah Allah nyebut sampai yang akhirat mesti direspon malaikat gak wani malaikat malik nyebut, ini disebut Allah saleh dan Abdi mau kudu spesialnya pas jinrakane memadone ngejoti aneh, ngurap pas, kaya udhiku, ya hennan kan kemungkinan masuk neraka tinggi, karena itu ijazah <tuk tangan> ijazah seperti ini harus lebih diperhatikan ini <tuk tangan> solusi, no? solusi untuk saya, siap-siap banget cuma aku ini yakin, <tuk> ada hati supaya aku ngapal <tuk> Qur'an <tangan> itu, raka kamu berbun rokok aku, ya orang <tangan> pati <tuk> apal ya tapi, nanti lalapin pun rokok, lalapin mati, paling nyalalih, itu nyalilawai dari orang Ya repot nanti. Tidak boleh balik ngaji dengan berikit, dengan bercoro-coro cerita. Pangeran itu, coro ahli sunnah, nafik hakim mobil amri, tetap Yakaluno, banyak. Ah, pangeran raiso ditunduk nombi amandemen konstitusi UUD tidak bisa. Pangeran tetap sifatnya agar dia Yakaluno, banyak. Yo us, kai ini soalnya ngatur pangeran terus. Menurut undang-undang kok nak mati us, raiso nambah amal. Yuk, ya, napekiran ngerusano iso ayo ngungnya tani jiao no istisna ida mata prom agam, amaluhu amal gu ilam instalasi, soda koten, ceria, soda kosen, baku, baku, yuran no, kadang gu yono wong seneng rokok banget, padahal barang mekur, rara rokokan stres, barang bukai rokok, gigi rangi padang, baru kayi padang, guai meket, cucu nerah situ, <laughs> yong guai sakirnya jadi a a p i, padang sutako so, barang no yo mekur, yong napekiran ngerusano ya, barang mekur yo <laughs> Oy, ono wong biasa londrena kali. Oy, selondrena kali. Si ditudung lu rapi te, rapi ceng nih. Hati si asu si ditulung nih. Hati si nih. Nih, hati si ditulung asu kok pite. Asu, asu. Dari pangeran, rido. Pada si ditudung, asu. Tapi usah aku mafu, aku, mau tak lu mata asu ya? pangeran ini ngurak ngurak teator. Kayak nih, hati tonton nih asu. Wah, nulung asu si itu. Oy, sewarku. Nasi sepuluh. Raiso aku jelas aneh jadi sekian solusi, sekian solusi nggak kita juga di kitab Musnad Ahmad itu diterang, dan kitab rojad, saya ulang-ulang terus kitab bilyar, banyaklah rawinya itu. Ada dua orang itu sudah di neraka lama, Yiwaw, Yiridan, Yahanan, Yamanan, akhir-akhir diangkat pengiran. Pengiran disenangi begitu, sekarang mungkin roko itu, cinta, mungkin roko ini, coba coba coba dalam keadaan di kerangkeng, di kerangkeng, jadi belum tolong aja, di pengiran, di tolong, matur pengiran. Pengiran mau takong edet, piye jeng rokok ibu piye ye, ya. rokok roko kita korte. Yuda piye tenang ye, ya. ya Allah, sar do makane, ora no gono elek, katus no bo. Masih ngono toh, tas biar pengiran tio kongkon, ngono balik. Boget melayu, melayu mero semangat toko ek. Tas pengiran jeng, lo kek, kok semangat jeng, melayu takong doke semang, kus dikulo jaman tunggu, jodjinan perintah mulai sering jenang perintah kalau orang cepet-cepet kan, sholat buatan cepet-cepet kan, nabi kalau kapok, gara-gara buatan cepet-cepet nuruti perintah jenang, akhirnya mula bunuh kok saat ini jenang perintah, lu cepet-cepet, kapok lu nentang jenang mau ngayong kan, aku ngomong, aku ngomong baru suargo, suargo berkata malah lagi ada kan mula bunuh kok lele yang dua nurut menurut, saya kira nurut bisa, ternyata <lain." tuh> paham ya yakin ya? pokoknya kerempuan bunuh loko Melayu Melayu orang loko, maksudnya orang-orang Melayu siap gusti, sesuai perintah kalau kerempuan bunuh loko, siap gusti, sesuai apa? perintah Melayu gue cahiki baru kaya Melayu, di surah pemirahan gusti gue ternyanyo, ngerjenan kongkong kapati tenang, nantan iki, gue batin kepen bantah yang kedua Dibenderok, <tuk> gue suar gue, nih ijazah rokok, kok nanti <tuk menerokokan> Terus yang kedua, ayo dong, rokok, elek like, gusti, ya sebaliknya rokok, balenengak pengiran, naik pengiraan, so. Kalo ini buat nanti nyongkok, pas jengan nimbalin berikian terus kan balet Kalo mau nyongkok, jengan nimbalin, jengan bebas, terus Tapi dari pangeran, ini gue gana suaranya, gue harus nuduan aku Dispilihan itu rata-rata, iya pilihan dia nih sih gue tau Sekarang ada gue melayu tau pelekaan Lama-lama uang ngurahi soh utang jasa be ulama, tetep utang jasa, Kang. besok seberus warga itu enggak bereset be ulama segini. Itu mutasin ya.